Jika pergerakan dolar New Zealand US dibergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0.70941 sampai 0.71246 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 0.70098 sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.7 71246 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.71738 sekian analisa forex untuk tanggal 11 November tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi